Halo, jadi kebetulan hari ini saya mengajak tim saya untuk meeting di luar ya, jadi kita ngafe sambil meeting, sambil kerja. Dan ternyata saya merasa kafe ini sangat nyaman, uh, terus desainnya juga sangat bagus. Jadi saya iseng dong, saya melihat kacanya, ternyata uh, kacanya itu uh, produknya dari elit. Nah, jadi kemudian saya cari tahu, dan memang iya, ini kacanya dari elit kita nanti boleh view desainnya. Jadi, uh, bangunan ini keseluruhannya uh, itu dari kaca, kita boleh lihat uh, view-nya itu memang enggak uh, ada. Temboknya ya, kebanyakan itu kaca. Jadi, 80% itu kaca, dan di sini kita nggak merasa sedikit pun panas. Kita meeting di sini sudah lebih dari dua jam. Kita duduk di sini, di depan kaca kita langsung ada cahaya, tapi kita nggak merasa panas. Uh, malahan ada jadi walaupun kaca semua, kita tetap. Uh, merasa adem? Kenapa? Karena yang digunakan itu adalah kaca yang tepat yaitu kaca laminat. Jadi uh, kaca laminat itu dia juga uh, selain aman, dia juga bisa uh, menyaring, menyaring udara panas. Tetapi cahaya yang masuk itu tetap banyak. Nah kalau kita lihat view di sini ada beberapa yang ditutup uh, vertikal curtain ya, vertikal blind begitu. Itu karena kalau cahaya matahari pas nyorotnya ke kita itu terlalu terang ya, jadi terlalu terang, jadi terangnya tetap masuk tapi panasnya itu tetap terhadang oleh uh, kaca laminat tadi, oke okay, jadi kita juga tahu ini uh, kafenya ini terletak di pinggir jalan, jadi seharusnya itu ada jerjak besinya, jadi mereka karena mementingkan desain yang bagus seperti ini, mereka nggak memakai jerjak besi sehingga nggak mengganggu desainnya ya, tapi mereka tetap memakai kaca safety glass yaitu laminate glass yang benar-benar safety jadi kalau memang laminate glass, kalau dia pecah, maka uh, masih ada satu lapis gitu ya, jadi uh, memang tempatnya luas tapi juga uh, karena menggunakan aluminium dan kaca doang jadi terlihat lebih luas lagi dan tentunya lihat ya serame ini ini cafe baru dan ini di hari, hari kerja biasa juga serame ini padahal ini sedang pandemi Corona ya ramai tapi kita tetap menjaga jarak jadi walaupun kita uh, meeting di luar sebenarnya kita tetap mengikuti protokol tentunya dari restoran cafe ini juga sendiri juga ada protokolnya sendiri sebelum masuk kita semua dicek suhu badan dan juga disanitizer tangan kita oke okay, jadi kita uh, kita jalan-jalan aja lihat ya sekalian review pas kebetulan kita sedang di sini oke okay. nah jadi seperti pembatas ruangan ini di dalam ini ternyata ada ruang VIP Uh, kalau sekilas kita lihat seperti nggak ada ruangan Jadi dia seperti uh, pembatas ruangan Ternyata pintunya ini menggunakan sistem pivot Dimana lebih uh, elegan ya Kalau ini semuanya bisa dibuka Coba kita akses ke dalam ya Ini semua bisa digeser Kita mau geser ke kiri ke kanan bisa Bagus ya desainnya ya uh, Dan ukurannya rada besar Oke kita langsung masuk aja ke dalam Jadi satu lembar kaca ini sangat tinggi dan mereka menggunakan uh, kaca laminat. Jadi kita sudah lihat ada logo elitnya di tempat kemudian di laminate. Jadi desainnya sangat bagus sehingga kalau dari luar itu nampaknya itu seakan-akan gak ada tingginya. Okay, bagus banget ya dan dari luar itu juga gak nampak ke dalam ya bagus banget jadi uh, desainnya itu memang sangat um, minimalis tapi tetap terasa mewah dan uh, luas oke okay, tentunya adem walaupun satu bangunan ini semua kaca karena menggunakan kaca yang energi yaitu kaca laminer tadi Kemudian dari indoor tiba dari dari indoor kita mau ke outdoor ya. Jadi di belakangnya ada sedikit outdoor juga mereka menggunakan uh, sistem pintu pivot tanpa jejak berhenti juga. Jadi tetap terlihat uh, minimalis dan tetap elegan. Tentu saja karena juga uh, karena juga tidak memakai sejak besi jadi mereka tetap memakai kaca lamina oke jadi sekian review kita hari ini sebenarnya review mendadak ya karena saya merasa nyaman dan kemudian saya tahu juga ternyata desainnya sangat bagus dan menggunakan kaca yang memang safe energy dan juga safety bisa kalian uh, review kami uh, uh, sampai jumpa di video lainnya jangan lupa subscribe ya dan kalau ada pertanyaan boleh di komentar thank you hit the bottom with let's take it slow